kilometer kan ya dari Rute biasanya tapi untuk menghindari kemacetan di jembatan juruk yang ditutup karena ada perbaikan lebih baik kita jalan agak jauh tapi tidak ada macet 26, kurang lebih dua bulan sejak tanggal 26 jembatan mojo juga akan ditutup kalau untuk jembatan juruk sendiri pengerjaannya kurang lebih satu tahun ya nanti di seperti video sebelumnya saya sampaikan di sampai di bulan Agustus 2023 ini aja ini yang ke arah belakang UNS nanti kalau lewat ini terus nanti ketemunya bekas kuburan Mojo atau pemakaman Cina atau kuburan Cina nanti ketemunya di gerbang belakang UNS tembusnya di jembatan Mojosongo jadi di pasar Mojosongo kalau ke kanan ke arah Mojosongo kita ambil yang ke kiri nanti ketemunya di Lampu Merah Panggung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Sisingunilah. Oke, teman-teman seperti biasa rutinitas pagi hari ya, ngantar anak sekolah. Nah, ini karena beberapa hari terakhir jembatan Juruk udah mulai macet ya kalau pagi hari ya. Tapi kali ini saya tidak akan lewat jembatan Juruk, saya akan ambil rute alternatif. Agak jauh ya, lewat Ringgit ya. Karena ini udah bak siangan Jam 6 lebih ini ya kanan ya teman-teman ya kalau lurus ke, kita lewat jembatan juruk ini kita yang ke kanan <coughs> rute alternatif ini agak jauh ya teman-teman ya kurang lebih kita lebih jauh 2 km kan ya dari rute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 Teman, teman jadi nanti di bulan ini juga jembatan Mojo yang menghubungkan antara seluruh dengan Brekonang itu aku juga akan ditutup ya, ada perbaikan. Jadi nanti otomatis lalu lintas yang biasanya melewati jembatan Mojo akan dialihkan, bisa melewati jembatan Juruk juga. Sedangkan jembatan Juruk saat ini sedang diperbaiki juga. Nah, seperti apa nanti kemacetannya ya?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 Nah, ini di depan ini adalah jalur ring road ya, ring road utara Mojosongo. Ini menghubungkan antara Stroyo, dari daerah Lampung, sampai ke lampu merah Mojosongo atau ini adalah jalan ring road. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dari arah Serakin mau menuju ke arah Solo, lebih baik lewat rute ini ya. Jangan melewati palur Kalau lewat palur otomatis Apalagi kendaraan besar Pasti akan disuruh putar balik Tapi untuk kendaraan kecil masih bisa Coba macet di jembatan juruk Untuk jembatan juruk sendiri Kemacetan biasanya di pagi hari Sekitar jam 6 sampai jam 9 Dan kalau sore hari seperti biasa Itu yang dari arah solo kebalikan Menuju ke arah parah itu jam Silahkan jam 3 sampai jam 6 sore ya Jadi jam jam itu Silahkan teman-teman cari rute alternatif Atau sebelum Melakukan perjalanan, Silahkan teman-teman cek di aplikasi Google Maps ya Nanti akan Kelihatan Seperti apa kemacetannya nah, Kita ambil yang kiri aja Ini yang ke arah belakang UNS nanti kalau lewat ini terus nanti ketemunya betas kuburan Mojo atau pemakaman Cina atau kuburan Cina nanti ketemunya di gerbang belakang UNS nah ini kalau ke de di depan ini ada kayak perempatan ya kalau yang lurus ke arah gerbang UNS atau gerbang lurus kita ambil yang arah kanan, yang nanti ketemunya di pasar Songo. sangat sepi kalau di sini teman-teman, tapi nggak terlalu ramai, untuk kendaraan kecil masih bisa lancar lewat sini. Oke, okay, kalau di depan ini ada pertigaan ya teman-teman, ada pertigaan ini kalau ke kiri kita bisa ketemu di Taman Cerdas, Taman Cerdas Debris Nah, kita bisa ke arah kampus UNS Nah kita ketemunya di sini teman-teman tembusnya di jembatan Motosongo.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 di depan lampu merah panggung kita ambil kanan yang ke arah stasiun balapan Oke okay, teman-teman itu tadi rute alternatif yang bisa teman-teman gunakan kalau mungkin teman-teman mau mau arah Solo dari arah Karanganyar ke untuk menghindari kemacetan di Jembatan Jirik silakan gunakan rute alternatif yang ada di ring ya atau teman-teman untuk kendaraan kecil bisa ikuti di video ini tadi. Oke terima kasih untuk video ini Semoga video ini bermanfaat Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat Salam Satu aspal.